Kamu masih mahasiswa? Iya mas mas Master berapa? Saya Master 2 dua. Master 2 Cita-cita mau jadi anggota DPRD ya. ca Calon anggota legislatif atau DPRD ya. Dari kartenan Wah, wah, wah, wah, baik, kawan, kita bahas sedikit ini ya Nah, inilah fenomena yang terjadi ya uh, Jika milenial ditanya Ya, ini kan jawaban spontan seorang milenial Di saat uh, Mbak Puan bertanya Mau maju anggota dewan Ya, di Sambas ya. Sing, eh, uh, ya, di Sambas. Sengkawan. Bengkayang ya, Sengkawan. Milenial ini kan masih polos. Ya, kalau berbicara di depan puan. Uh, lewat partai PDI. Tapi kalau di belakang puan, demokrat. Eh. Nah, ini artinya kawan bahwa. Ya, Partai Demokrat ini sangat dikenal oleh kaum milenial. Maka saya yakin dan percaya bahwa Partai Milenial, ulangi Partai Demokrat, untuk 2024 akan drastis naiknya ya. popularitasnya, Karena... Ini kan namanya milenial mahasiswa. Ini kan artinya masih polos, masih putih, tapi sudah melekat di kepala dia terkait partai demokrat. Artinya partai ini sangat bagus. Maka tidak salah jika partai demokrat bergabung dengan partai nasdem dan pks untuk mengusung pak anies baswedan sebagai calon presiden republik indonesia di masa datang. Dan insya allah. Ya, Pak Ahaye adalah salah satu figur yang paling cocok saat ini untuk mendampingi Pak Anies, ya, jadi Pak Ahaye sebagai uh, wakilnya. Dan memang, -mana di mana-mana selalu kita dengar teriakan Anies, "Ahaye, Anies, Ahaye, Anies, Ahaye!" Nah, termasuk. Relawang yang saya bentuk ini Namanya Relawan Ica Yaitu Indonesia Cinta Anis Ahaye Jadi artinya Ini lebih kepada ya Kepada pribadi Pak Anis dan pribadi Pak Ahaye Bahwa Indonesia memang mencintai kedua sosok ini Yaitu Pak Anis dan Pak Ahaye Maka saya buatlah Relawannya Alhamdulillah dalam seminggu sudah mulai banyak yang bergabung dan saya sudah membuat uh, strukturalnya dan saya sudah membentuk kelompok-kelompoknya 36 provinsi dan sekarang juga sudah mulai dari luar negeri sudah ada perwakilan ya satu negara yaitu dari negara Jepang untuk membentuk relawan hijau di sana. Dan saya belum hubungi, masih banyak negara-negara luar seperti di Amerika, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Arab Saudi, di Hongkong, di Taiwan, di Belanda saya belum hubungi. Insya Allah nanti suatu saat akan saya hubungi. Nah, jadi relawan ini misinya adalah untuk mengantar, mengawal Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan semoga insya Allah wakilnya adalah Pak Haya. Terkait masalah cawapris ini ya. Kita kembalikan kepada Pak Anies Baswedan siapa yang akan dipilihnya. Ya kami dari relawan ICA hanya bisa berharap semoga Pak Haya yang jadi wakilnya. Nah, itu misi pertama kawan. Yang kedua relawan ICA ini ya akan dibentuk sampai ke tingkat desa ya seperti pengalaman saya waktu membuat apa mengembangkan relawan yang ada di Pak Prabowo 2019 yaitu relawan GNCP Alhamdulillah dulu terbentuk ya sampai ke tingkat desa nah ini pengalaman itu akan saya ya oh, gunakan untuk di pemenangan Pak Anies nanti Panies Baswedan. Nah, salah satu fungsinya adalah diantaranya siap menjadi saksi di TPS-TPS jika ya disangat dibutuhkan. Otomatis nanti kita akan gabung dengan Sekber yang didirikan oleh partai politik. Nah, relawan ini tidak dibiayai oleh siapapun, tapi ini murni dari rakyat Indonesia yang bangkit. Ya, jadi tidak ada istilahnya donator khusus. Apa tidak ada? Karena saya yakin, ya yes, seperti yang di Pak Prabowo dulu yang GNCP, itu tidak ada bantuan satu rupiah pun dari Capres-Cawapres. Tapi sangat militan. Nah, saat ini saya berada di barisan Pak Anies. Ya. Uh, Anies Ahaye akan membuat yang sama. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini sudah mulai kita susun terus strukturalnya. Hanya di sini saya berpesan kepada sahabat rakyat Indonesia, jika beda pilihan dalam pilpres, tolong jangan menghina capres cawapres yang tidak kita dukung. Saya selaku pribadi tetap salut hormat kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Bapak Nasionalis sejati, dan saya akan tetap menjadikan idola terkait masalah sifat nasionalismenya. Makanya banyak yang bertanya-tanya kepada, kenapa pindah? Saya bilang, ya cukup eh, cari tempat yang lebih bagus lagi. Yang bisa menerima keberadaan kita, yang bisa menerima potensi-potensi kita. Jadi saya juga berharap kepada pendukung Pak Anies, pendukung Pak Ahy, tolong jangan fitnah, jangan hina capres-capres yang kita dukung. Yang tidak kita dukung, ya, seperti kelak ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Maharani, ada Pak Erlangga Hartarto, ada, ada Pak Erick Thohir, dan siapapun nanti yang tampil sebagai capres, capres, maksud keputusan KPU, maka saya berpesan, tolong jangan menghina, jangan mencaci, jangan maki, memaki. Kita harus meyakini bahwa siapapun yang tampil sebagai capres, capres adalah mereka adalah putra putri bangsa Indonesia yang terbaik ya, nanti tinggal rakyat yang memilihnya yang jelas sampai sekarang sebagian besar rakyat Indonesia butuh perubahan yang lebih baik yang diusung oleh partai ya partai pengusung yaitu koalisi perubahan untuk persatuan yang di dalamnya ada partai Demokrat nasdem dan PKS. Dan tidak menutup kemungkinan ada partai-partai yang gabung entah partai yang lama ataupun partai baru. Saya lihat ini partai umat juga bergabung. Ini saja kawan. Baikkan videonya. Insya kita akan mendapat pemimpin yang mantap. Anies Ahai dicintai rakyat Indonesia. mereka